Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Umar bin Hussein al-Hadi. Alhamdulillah, saya sudah lama kenal sama pemilik produk natural. Saya sudah cukup akrab dan saya sudah sering merasakan khasiat daripada produk-produk di Indonesia. Dan alhamdulillah, produk natural ini juga sudah memiliki sertifikat halal. MUI dan sertifikat internasional ISU 9001 ini bagi teman-teman saya mengajak bagi teman-teman yang staminanya kurang jos, saya mengajak untuk mengonsumsi Ceng Plus ini produk baru dari NATO dan stamina untuk menambah stamina pria, untuk menambah keperkasaan, jadi wajib hukumnya itu, apa namanya istilahnya dalam Islam itu mengenyangkan istri membuat istri itu senang ketika lagi apa namanya bergaul artinya hubungan seks dengan istri itu wajib seorang suami itu mengenyangkan istrinya saya mengajak ini bagi teman-teman rekan-rekan yang stamina -nya kurang jos The memiliki produk baru chain plus dan stamina untuk menambah stamina pria dewasa biar tetap jos